Baik, sebelum kita ramalannya di sini saya informasikan terlebih dahulu, bahwasannya ramalan ini bersifat umum, tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika tahu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Dan jika tahu merasa kurang cocok, silakan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan membahas tentang empat zodiak yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki yang sangat berlimpah di tahun 2021. Untuk persiapan waktu.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 five of ataupun lima pedang Tentu Zodek yang pertama yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki yang melipat di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Gemini di sini ada dua hal perubahan yang perlu dilakukan oleh seorang Gemini yang pertama di dalam mengkontrol kesehatan seorang Gemini di tahun 2021 agar semakin fokus lagi di dalam bekerja dan di perubahan yang kedua seorang Gemini perlu mengkontrol pengeluaran dan pendapatannya yang dimana disini akan tampak positif kepada kehidupan dan keuangannya dan untuk support energinya adalah King Oxford secara umumnya King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa ataupun seseorang yang lebih tua dari Gemini sendiri dan disini menggambarkan perubahan yang perlu dilakukan oleh seorang Gemini untuk mendapatkan rezeki keuangan yang meningkat di tahun 2021 adalah di dalam kategori kesehatan dan di dalam mengkontrol keuangan yang dimana di sini, seorang Gemini, akan didukung, disupport oleh rekan sahabat, ataupun orang tua Gemini sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, "The Hangman". Secara umum, The Hangman itu diartikan pasrah tapi yakin, yakin karena kuat, yakin karena mampu, dan yakin karena keadaan. Dan jika kartu The Hangman kita gabungkan dengan sudut yang pertama, di sini menggambarkan. Seorang Gemini merupakan sosok seorang yang pasrah, namun ia yakin dan mampu menjalani setiap kehidupan yang ia lalui, dan ia mampu menjalani setiap permasalahan yang ia lalui, yang dimana di sini seorang Gemini akan mengontrol keuangan, dan di sini seorang Gemini perlu melakukan perubahan dalam kesehatan yang didukung oleh orang tua Gemini, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan serta rezekinya akan berlimpah di tahun 2021, dan itu kartu zodiak yang kedua adalah three of one ataupun tiga tongkat untuk zodiak yang kedua yang perlu melakukan perubahan untuk mendapatkan rezeki serta keuangan yang berlimpah di tahun 2021 adalah seseorang yang berjodiac Aris di sini digambarkan seorang Aris perlu melakukan perubahan di dalam kategori karir dan pekerjaan yang dimana di sini seorang Aris perlu mempatroh kembali pekerjaannya dan di disini seorang Aris perlu membuat suatu Susunan rencana untuk menjalankan sebuah usaha yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan seorang aris di tahun 2021. dan untuk support energinya adalah page of sword. Secara umumnya, page of sword itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan seorang aris perlu melakukan perubahan dalam kategori karir, pekerjaan, mengkontrol kembali pekerjaannya secara disiplin, dan di sini seorang aris akan didukung dan didoakan oleh seorang anak yang merupakan anak Aris ataupun anak saudara Aris sendiri. Dan jika kartu yang ketem kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan sosok seorang Aris perlu melakukan perubahan dalam kategori karat dan pekerjaan yang dimana di sini seorang Aris mampu menjalani pasrah menjalani namun di sini dampaknya akan sangat positif kepada kehidupan keuangan seorang Aris yang dimana di sini seorang aris akan didoakan oleh seorang anak aris sendiri, anak saudara aris sendiri dan di sini tujuan seorang aris adalah untuk membahagiakan seorang anak serta keluarga aris sendiri dan zodiak yang ketiga adalah five of cup ataupun lima piala. Zodiak ketiga yang perlu melakukan perubahan dan mendapatkan sekian berlimpah di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak taurus. Di sini digambarkan seorang taus perlu melakukan perubahan dalam dua kategori. Yang pertama adalah kategori hubungan asmara. Fondal hubungan asmara yang dimana di sini menjadi beban pikiran kepada seorang taus sehingga tidak fokus untuk bekerja. Dan di sini seorang taus perlu melakukan perubahan dalam kategori itu. Agar rezekinya semakin meningkat terlibat di tahun 2021 Dan di perubahan yang kedua yang perlu dilakukan oleh seorang pebus adalah Menjalani sebuah pekerjaan dengan fokus dan melihat peluang yang masih ada untuk mendapatkan kebahagiaan bersama orang lain bersama pasangan lain serta mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya dan Untuk support energinya adalah King of pentacle Secara umumnya, King of Contagol itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di atas 30 tahun, ataupun seseorang yang lebih tua dari tahu sendiri. Dan di sini mengambarkan seorang kawes perlu melakukan perubahan dalam kategori move on, ataupun jangan berlarut-larut di dalam hubungan asmara yang telah disakiti sehingga mendapatkan beban pikiran yang, yang berdampak negatif kepada kehidupan. Dan di sini, perubahan yang perlu dilakukan adalah menatap masa depan dengan melihat peluang yang ada untuk mendapatkan serta meningkatkan keuangan dan rezeki di tahun 2021 yang didukung penuh oleh seorang orang tua, dan seorang kaum pernah mendapatkan ilmu atau memasukkan dari orang tua tahu sendiri. Dan jika kartu game kita gabungkan dengan subjek yang ketiga di sini menggambarkan. Seseorang tahu merupakan sosok Seseorang yang pasrah namun ia yakin dengan perubahan yang ia lakukan akan mendapatkan rezeki dan keuangan yang berlimpah di tahun 2021. Dan untuk zodiak yang keempat adalah Eight of cup ataupun delapan piala. Untuk zodiak yang keempat yang perlu melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki yang berlimpah di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Virgo. Di sini ada tiga kategori yang perlu dilakukan perubahan oleh seorang Virgo. Pertama, seorang Virgo perlu melakukan perubahan dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini akan mendukung seorang Virgo. Dan membuat seorang Virgo selalu bahagia di dalam kerja yang tampak positif kepada keuangan kehidupannya. Di perubahan yang kedua yang perlu dilakukan oleh seorang Virgo adalah menatap masa depan dan jangan suka menatap masa lalu. Yang dimana di sini hasilnya akan positif kepada seorang Virgo jika selalu menatap masa depan. Dan di perubahan yang ketiga adalah kontrol kembali perjalanan kehidupan perjalanan keuanganmu Yang dimana sini akan berdampak positif kepada kehidupan seorang turbo di tahun 2021 Dan itu support energinya adalah Queen of Pentacle Secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya Seseorang yang sudah dewasa Dan di disini menggambarkan seorang Virgo perlu melakukan perubahan dalam tiga kategori yang dimana disini akan selalu didukung oleh seorang pasangan Virgo sahabat Virgo ataupun orang-orang terdekat Virgo sendiri yang jika kakuduan game kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang pasang namun ia yakin menjalani kehidupan dengan melakukan perubahan ini seorang firgo akan mendapatkan keuangan rezeki yang di tahun 2021 dengan dukungan dari seorang pasangan orang terdekat sahabat-sahabat Virgo -sahabat sendiri dan di sini bisa kita simpulkan 4 zodiak yang perlu melakukan perubahan Kemudian mendapatkan risk yang berlimpah di tahun 2021 adalah yang pertama Zodiak domini Kedua, Aris Yang ketiga, Taurus Dan yang keempat adalah zodiak Virgo Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 4 zodiak yang melakukan perubahan Kemudian mendapatkan risk yang berlimpah di tahun 2021 Semoga bermanfaat Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian anak yang lain juga tahu informasi ramalannya akhir data saya ucapkan wassalam.